tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik mengenai Bunda Lesti tentunya. Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini masih kabar yang beredar mengenai pencabutan laporan Lesti Kejora Hari ini ada kabar dari kapanlagi.com. Lesti Kejora tiba-tiba cabut laporan KDRT pasca Rizky Bilar sendiri ditahan sebagai tersangka. Kalimat caption panjang pun dituliskan. Pada Rabu siang kemarin, tanggal 12 bulan 10 2022, Rizky Bilar mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Sebagaimana diketahui, ia dilaporkan oleh sang istri bernama Lesti Kejora terkait dugaan KDRT. Setelah beberapa jam diperiksa, masih pada hari yang sama, status Bilar dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Selang sehari kemudian pada kamis sore tanggal 13 kemarin pihak kepolisian mengatakan Bila pesinetron tersebut telah resmi ditahan Kedatangan Lesti tidak hanya untuk menemui Rizky Bilar Karena Kasih Humas, Polres Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi Mengatakan Bila Lesti sedang melakukan pembicaraan dengan penyidik Pihak Lesti tiba-tiba datang dan ingin cabut laporan Saya belum menerima keterangan resmi dari pihak mereka kalau mau mencabut itu silahkan saja, itu hak daripada korban. Tapi itu ada mekanisme dan prosedur terang yang tersulpan saat dihubungi awak media. Kita lihat juga ya banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan. Di antaranya dari akun, Laila Lilak mengatakan kalau ini benar ternyata Lesti tidak cukup kuat ya? Well, maaf-maaf katanya. Gampang dipermainkan nih cewek model kayak gini. Itu beberapa tanggapan dari netizen mengenai pencabutan laporan Lesti Kejora. Kemudian juga persahabatnya kita lihat ada sebuah kalimat yang diposting oleh Elevator21. Kecewa pada Lesti Kejora karena dia telah mencabut laporan. Ngapain dilaporkan jika akhirnya dicabut? Pertanyaan hingga pernyataan negatif kini ditujukan pada Lesti. Sebenarnya hukuman pada Bilar itu sudah sangat besar, dari segi pekerjaan sudah sangat luar biasa. Dia ladangnya di televisi, saat ini sudah di boycott dari TV. Usaha, netizen, most lain sudah tidak respect. Nama baik sudah tercoreng, perlakuan KDRT Bilar itu salah. Makanya dilaporkan, mengapa dicabut? Itu kehidupan Lesti, dia punya pertimbangan sendiri. Mengapa netizen marah? Karena menginginkan Lesti melakukan seperti apa yang netizen mau. Dan itu tidak mungkin. Kecewa boleh, tapi sewajarnya saja. Lesti itu punya rencana sendiri dalam hidupnya. Netizen tidak bisa memaksakan kehendak. Tapi, Bilar tetap salah. Dia melakukan KDRT dan ini tidak dapat dibenarkan. Keputusan yang Lesti ambil, mungkin itu keputusan yang terbaik untuk ke depan. Kita hanya bisa mendoakan, mensupport, dan mendukung apapun keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora. Kita simak juga bersahabat kalimat caption yang dituliskan langsung oleh akun Elfat 21 Apakah saya kecewa? Iya. Tapi sewajarnya saja, karena Lesti hanya public figure yang awalnya dicontoh setiap perbuatan baiknya. Apakah penjabutan laporan bisa dijadikan contoh? Gimana ya? No comment. Pasti kalian tentunya bisa menyimpulkan, Lesti Kejora bisa mengambil keputusan yang sangat-sangat membuat fans pastinya sedikit kecewa, persahabat. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik, apapun yang diambil oleh Lesti, itu jangan yang terbaik. Berikutnya juga kita mendapatkan informasi dari Rasa Al-Fatih 26 Ada sebuah kalimat yang diunggah Meski udah dicabut laporan Rizky Bilar semalam masih nginap di Polres Jakarta Selatan Dan Lesti Kejora ternyata tidak pulang Dia menemani sang suami di dalam Kita lihat slide kedua Ada tentunya kabar dari akun Youtube Nitnot Live Lesti masih setia temani Rizky Bilar di Polres Jakarta Selatan dan namun kita juga salvo kalimat yang dituliskan di kalimat caption. Dan Wawan gak tidur semalaman nungguin mereka keluar sampai pagi ini, Masya Allah. Wow, ternyata bersahabat ya, Mas Wawan ini belum pada pulang. standby di depan kantor Polres Jakarta Selatan untuk nungguin mereka keluar, mas sahabat ya. Kita hanya bisa mendoakan, mensupport yang terbaik, dan pentingnya kita selalu memanjatkan doa untuk idola kesayangan kita. Kita lihat juga persahabat ya tanggapan komentar yang diberikan juga banyak sekali di postingan ini. Salah satunya dari akun GWNYSX mengatakan, mudah-mudahan dengan adanya peristiwa ini mereka semakin dewasa dan bijak dalam menghadapi masalah. Kita sebagai fans hanya mensupport dan mendoakan Kecewa boleh, tapi kita gak berhak menghakimi Apalagi masuk terlalu jauh ke urusan rumah tangga mereka Next, kedepannya pasti banyak banget bulian terhadap mereka Kita gak perlu emosi balas dengan kata-kata bijak saja Dalam damai Ini respon dari fans yang sangat positif Untuk selalu mensupport keduanya Berikutnya juga kita lihat di unggahan Ayah Kejora, Ayah Kejora baru saja memposting kebersamaan keluarga besar saat umroh bareng Ustaz Suki al -Buguri. Ada kalimat juga yang dituliskan oleh Ayah Kejora, Alhamdulillah Ya Allah, itu kalimat yang dituliskan oleh sang Ayah Mudah-mudahan bersabatnya keluarga besar Lesti selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik, amin dan berikutnya, persahabat, ya selain Ayah Kejora, ada Bang Adi Sekai juga yang mengunggah sebuah postingan kebersamaan bareng pasangan Leslar. Dan ada juga Bang Haris, di sini ada sebuah kalimat juga, kita kan selalu ada untuk kalian. Support dan dukungan dari sahabat untuk Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Jadikan pelajaran untuk permasalahan ini, persahabat. Mudah-mudahan, Leslar selalu bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang, dan pastinya untuk kekerasan stop tidak dibenarkan. Dan Alhamdulillah Bunda Lesti Kejora juga mendapatkan keadilan, Rizki Bilar resmi ditahan walaupun sudah dicabut laporan oleh Lesti Kejora. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya mengenai idola kesayangan. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Westi Fatih Update yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Lesti di Ciora tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? silahkan berkomentar, bang minucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.